Oke, kita mulai jalan. Terarang pukul 122. Mama ke Oh iya, ke Jayen. Kita Jayen Jayen part ya. Kita empat, lewat Jayen 45. Jayen 45. Mau yang ada mainan apa? Ini. Jalan yang ada mainannya. Ada mainannya? Oh iya, ini nih. Hmm, yes. baru nih oh Baru iya. Kemarin sini tinggi Airnya tinggi juga dari sini Sekarang udah surut sih Nggak tau kalau yang di sebelah sana Setelah jembatan yang baru itu yang di depan selaja pasang yang pasang takut lepas lagi gitu. nanti kalau udah nyampe rumah baru kemarin parah loh. sampai bemper depan sebelah kanan lepas akrum mobil mobil oh udah kering oh nggak ada lagi parkiran oh, udah kering alhamdulillah oh kering pengembangan kering oh, jangan yang pramuka aja penasaran rasanya di tepi sungai kan di sebelah kiri ada sungai besar, kal lurus, kal lurus kita ke, kal gatot kita belok kiri, kal gatot aman ya, kal dari arah reover gatot, eh ya kalau dari arah, driver, nah, kalau arah dari sini aja, dari arah, arah dari anjar gatut sebelah kiri aman yang sebelah kanan kita tahu ya gatut yang sebelah kiri yang tembus ke jalan Pramuka cuaca cerah berapa derajat 26 derajat celcius 26 derajat celcius Berawan lah Bukan cerah sih Berawan. Nah Kita masuk yang petelan Kalau lurus Itu sungai lulut Masih belum berani sih Sungai lulut Bukannya belum berani Berani aja Cuman kayaknya titik terendah di daerah Yang Pramuka sih tahu nih uh, Kayaknya Di UPR harus berkoordinasi nih Sama dinas-dinas lainnya Emang Ini Bencana-bencana serius nih Ya akibat Bagi diakibatkan ya, Ini ada ya, yang bilang ke tanah ini ya, Ini sebenarnya ya, Udah jelas sih Kalibanten paru-paru paru-paru dunia Nah sekarang paru-parunya udah udah kronis. Masih ada relawan dari madem kebakaran itu Mereka lagi makan tuh makan bareng. Kayaknya memompa air dari situ kayaknya ke sungai. Sungainya udah mampet semua sih. Kemarin aku sempat dapat ini apa? Edaran dari Pak Bupati. Eh, Bupati Wali Kota terkait masalah ini pembongkaran yang sungai-sungai yang ditutup sama mereka itu daerah rata-rata daerah kilometer 1 sampai kilometer 3 kayaknya tuh wajib tuh mereka tuh wajib bongkar bagus sih tegas eh, semoga aja banjir masin lebih pintar lah ya Kemarin-kemarin Kemarin-kemarin kayaknya Ya pinter juga Tapi Karena nggak ada Bencana kayak gini ya kan Ini kan Dari 13 kabupaten ya kita ya 13 kabupaten kota Ada 11 yang terendam air Bayangkan Banjir terbesar Kalimantan Selatan satu provinsi Masih ada ada yang mau memompai air kayaknya air genangan dia ada. banyak dia. Di daerah kompleks samanda yang samanda tuh air genangan tadi malam di rumah bokap di saka permai pas jalan sama bokin juga sama ya sama istri gue juga ini masih aja banjir, juga sama aja, tapi cepat turunnya karena nggak ada penyumbatan. Tapi naiknya cepat juga, harus ada normalisasi juga sih di situ. Nanti kirimnya lah, eh, kirim pesan ke stopnya Pak Wali lah warga kota minta dinormalisasi ada ada si warga beberapa warga gitu yang itu anak sungai dulunya besar banget sungainya bukan anak sungai sih sungai sekarang sempit banget kayak oh, Hmm. Oh, Udah kering juga pendek, Ini kita masuk di antara muka Kalau dilihat dari ban mobil, mobil Kayaknya kering Mungkin sih ya. Kalau dilihat dari ban mobil Kering sih ya Kok cepat ya disini kering ya kita ke beruntung jaya Mama, ambil ini kejayaan. iya kejayaan kita keruban dulu tapi iya Mama, kejayaan uh, di sini sudah kejayaan iya, ini sudah tersenyum nah, iya kita jaya di jalan namanya Jalan Pramuka. Ini Jalan Pantai Kak. Jalan Jalan Pramuka namanya yang kita kebanjiran. Jalan Pramuka. Iya. Cepat. Jalan Jalan Pramuka. Banjir. Nah kemarin dari sini nih. 谢谢。Yeah, yeah. yeah. Tuh masih ada lagi Pompak itu ya? Oh. Samanda Masih terkena air ya Itu juga Oh apa Padahal sudah dibikin Grenasi juga Baru Itu bisa menampung Berapa kubik air tuh Tapi kalau silang Eh Karena masih Di bawah Perumokan airnya Semuanya masih tinggi ya keringnya tuh buat mobil orang aja kering-kering kemarin sini tinggi banget mana penyayang jalan apa jalan ayam dia masuklah mobil ada. ada iya buka berarti jainnya iya pasti hmm. kan pasti masuk wooo mm -hmm. <laughs> balok kanan pak iya apa ada yang diambil aja sebentar Salah belok kiri, tangan kiri mana? Ini, nah artinya belok kiri Iya, belok kiri, Pak Iya, belok kiri Mutal ini Putar lagi sejujurnya Iya, kita mutar. muter Kau Kita ke bawah mana? Kita lo belakang, Pak Lewat belakang Lewat pemurus Ini kita beruntung jaya Depannya dari kemarin-kemarin juga keli Ulang Là air turun tiba-tiba hmm. ya, pas -tiba, naik makanya tadi malam air pasang Otomatis pagi udah turun kau ini pagi keturun ya sini udah kering ini perombatan lewat belakang nih apa kita enggak ketayem benda sebelah, bawa yang mau. Gimana aku aja. Sekarang kita mau lihat Eh, ada yang diambil sih Kita sendal aja Masih diatur seterah hari yang lalu nih, lokasinya nih tinggi banget ya. Sudah mulai turun nih. Oh, ya, yeah. di jajan aja jajan ekstra ke tempat makan dibuka nanti sore saya cek lah apakah apakah ada atau enggak depan rumah Kayaknya sedalam ini, karena dia ini bikin rumah Seharusnya rumah panggung Diuruk sama dia Akhirnya kayak gini Sama perubahan Ciputra juga Kenan gambut gitu tahu juga izinnya kok bisa gitu, padahal dulu sempat punya tanah di situ. Katanya gak boleh dibangun perumahan, dikembalikan duitnya. Udah lunas, ada berapa kapling kemarin, udah lunas, di daerah kilometer 8, dekat pinggir jalan kembalikan uang sekarang jadi perlu malah jadi perumahan, menjadi perumahan. Mgol, tinggal bau-bau jalannya aja Itu bau-bau jalannya Jadi itu Lalu akan disulik Di depan Sophie. rumah kalau air genangan Takutnya jadi penyakit Kemarin anu, anakku sempat Muntah-muntah sama berak Hantu anu, anu, mai Hantu anu nyancur banggil gue 11 malam hari Lalu nah, lebih e. parahnya lagi kayak yang meninggal di Ponnis kondisi kondisi Covid tadi positif jadi apa? ya berduka sih jadi otomatis mau gimana lagi ikut ya, prosedur protokol lah protokol kesehatan ya pembekaman ya nah Baik aja lah Nah takutnya itu Balik lagi kita ngomong permasalahannya Air yang di depan rumah itu Itu Sudah Airnya sudah nggak sehat banget Kelihatan Itu air genangan gitu Nanti Suruh telepon Orang dinas PU lah jam pompa itu pompa keluar ke sungai tapi airnya komplek. menuju keringnya kita udah mau nyampe jayan kita udah dulu ya assalamualaikum terima kasih